Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini, kita akan menjelaskan tentang menonaktifkan atau mengeluarkan GTK dari EMIS, yaitu pada menu GTK, daftar GTK. Di sini ada daftar guru dan tenaga kependidikan atau non guru. Oke okay, pada daftar guru kita cari namanya. Pelan ini kita mau menonaktifkan Abdul Hamid. Ubah data. Lalu langsung saja ke status dan riwayat kepegawaian. Nah, Di sini ada riwayat yang nomor 2 dan ini ada status aktif lah kita rubah nanti yang aktif ini coba kita tambahlah nggak bisa untuk keaktifan sekarang lah di sini ubah riwayat kepegawaian ya. kita pilih yang bawah status keaktifan kita pilih tidak aktif nah, di sini tanggal silakan dimasukkan ini kebetulan kita buat tanggal mundur karena kita coba sesuai SK yaitu pada tanggal hmm, di tahun 2016 lalu ternyata masih terbawa Oke, coba kita lihat tanggalnya. Oh ya. bulan April eh oh, 4 Oke, biarkan biarkan lalu alasannya di sini silakan disesuaikan dengan kondisi ada karena belajar pindah pekerjaan sakit meninggal berhenti diberhentikan dan lainnya Oke sesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk SK juga demikian jika meninggal atau lainnya silakan dibuatkan SK dari kepala atau lainnya juga demikian ini hanya untuk mengisi uh, dokumen administrasi ya contoh ini kita gunakan SK dimana um, YPS ini pindah pekerjaan yaitu sebagai struktural contoh saja ini Ya, setelah diisi lengkap semuanya kita masukkan dokumen SK untuk Ber... PDF yang diminta kurang dari 2 MB ya kita SK nya lah ini ketemu SK oke kita open setelah semua terpenuhi kita simpan kita klik iya lalu kita tutup nah ini sudah tidak aktif untuk semester ini atau saat ini oke juga bisa kita lihat lagi ke daftar GTK nah ini sudah tidak aktif Demikian cara menonaktifkan GTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.